Hei Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Engat Selamat datang kembali Buat kalian-kalian yang sudah sering mampir di channel ini Atau buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Terima kasih sudah mau klik video ini Kali ini, hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya ngutang di Swedia Ayo, siapa yang suka ngutang? Tonton ya video ini supaya kalian tahu bedanya Gimana cara ngutang di Indonesia dan di Swedia Check it out. Jadi, video ini tujuannya adalah uh, untuk berbagi informasi, karena banget ini ngerasa. Kalau misalnya tinggal di negara baru itu susah. Maksudnya kita yang udah tinggal di Indonesia mungkin berapa puluh tahun, 35 tahun nih kayak banget, terus tiba-tiba harus pindah ke negara yang baru yang belum pernah didatangi sebelumnya, tentulah semua sistemnya itu berbeda, terus semua aturan-aturannya itu beda. Jadi melalui video ini aku ingin ngebongkar salah satu sistemnya perkreditan yang berlaku di Swedia. Kayak kata pepatah kalau bisa bayar belakangan kenapa harus bayar sekarang ya nggak? soalnya banget mantan tukang kredit jadinya kepo gitu cuman pengen nyoba-nyoba aja Jadi aku coba untuk masukin keranjang, terus aku lihat pilihan pembayarannya dan mereka ternyata punya promosi pembayaran berupa bayar setelah 3 bulan gitu. Jadi kita itu nggak perlu bayar saat ini, tapi nanti bayarnya setelah 3 bulan. Next, next, next. Setelah selesai, aku dapat langsung email dari uh, Scandinavian Photo kalau order aku sudah diterima. Nah, habis itu terus nggak ada apa-apa lagi nih. Ini kok cuman gini doang gitu, cuma dapat email terus ah ya udahlah, Ya udah aku cuman nothing tulus. Setelah beberapa hari aku lihat statusnya tuh masih handling gitu. Jadi masih dalam proses, masih dalam proses. Terus ya udah aku hmm berarti gagal nih kayaknya. Karena aku juga bingung Masuk sih semudah itu gitu kan Order online barang mahal Cuman ada di rumah gak perlu ngajuin Terus aku request untuk bayar kemudian tiga bulan kemudian Kan kayaknya gak mungkin gitu Apalagi aku gak kerja Jadi aku pikir ah gak berhasil nih gitu Tapi ternyata Beberapa hari kemudian aku dapat email dari Kifra. Kifra itu adalah salah satu aplikasi yang ada di Swedia yang itu bisa dia menerima surat-surat online atau surat-surat elektronik atau juga bisa menerima faktur dari perusahaan-perusahaan yang ada di Swedia atau otoritas-otoritas yang ada di Swedia yang mungkin kayak imigrasi atau pajak dan lain-lain lah. Itu mereka bisa mengirim surat ke kotak pos elektronik ini dengan aplikasi yang namanya Kifra. Di Kifra ini juga bisa menerima kayak kontrak kerja, gaji digital atau juga untuk mengelola tanda terima. Itu bisa dari bisa melalui aplikasi ini. Hebat ya, keren pokoknya. Dari Kifra ini aku dapat pemberitahuan bahwa ada lembaga keuangan yang pengen mencari tahu informasi tentang aku gitu. Jadi kayaknya tuh analisa kreditnya mereka itu tuh bisa di request langsung gitu hanya dengan memasukkan nomor identitas. Kayak aku kan termasuk warga Sedia, jadi mereka request data bankku untuk mungkin analisa keuangannya, ya. Dari situ aku buka suratnya bahwa mereka ngasih tahu ada lembaga keuangan yang meminta informasi finansialku gitu. Jadi, disitu aku lihat, wow, mereka bahkan punya neraca keuangan, jadi di situ nol semua, karena aku kan gak ada penghasilan, jadi di situ nol. Terus di situ juga anehnya aku ada juga yang namanya kredit risk ratingku, jadi kredit ratingku tuh ada di situ berapa persen gitu, tiga persen atau berapa. Tapi aku nggak ngerti tiga persen itu dia ngitungnya dari mana? Apakah juga dia ngecek suamiku gitu? Tapi Mas Has itu tak tanyai apa dia dapat notifikasi juga kalau ada yang ngecek dia gitu ngecek finansialnya dia tapi kata dia dia nggak ada pengecekan jadi aku kurang ngerti ya e, gimana cara mereka menganalisa keuangan aku padahal aku nggak ada penghasilan nah di situ aku pikir hmm, mungkin mereka lagi ngecek doang dan ternyata aku nggak tahu ya tiga persen kredit rating itu tuh bagus atau enggak di sini e, yang jelas aku pikir hah mungkin mereka ngecek keuanganku terus ternyata nggak ada penghasilan nih ya udahlah gitu kan. Gak disetujuin gitu. Jadi aku tuh order tanggal 27 November, terus aku dapat notifikasi bahwa ada pengecekan finansial di tanggal 30 November. Empat hari kemudian itu aku dapat email dari lembaga keuangan yang ada di swedia mereka mengirimkan surat kayak kalau misalnya kamu kredit gitu loh jadi terus dia kasih surat penawaran ini dia syarat ketentuannya berapa bunganya habis itu aku cuman tinggal tanda tangan aja dengan menggunakan bank ID nah bank ID itu sendiri adalah identifikasi warga yang memungkinkan untuk perusahaan bank atau lembaga-lembaga Resmi, kayak imigrasi, atau pajak di Swedia, atau lembaga pemerintahan lainnya, untuk mengautentifikasi, meng mengidentifikasi kita, dan membuat perjanjian dengan individu melalui internet. Uh, keren banget, kan, Bank ID ini jadi? kita nggak perlu kemana-mana kita nggak perlu datang ke bank kita nggak perlu untuk tanda tangan ke bank datang atau ke lembaga keuangan lainnya nggak perlu ngirim dokumen-dokumen atau slip gaji nggak perlu ngirimin KTP nggak perlu ngasih jaminan apa-apa itu aku udah ditawarin kontraknya untuk kredit itu yaitu bayar 3 bulan setelah pembelian dari situ aku ya udah langsung ini aja, aku masukin back ID aku Dan langsung aku verifikasi Dengan aku memverifikasi itu itu Sudah berarti aku menandatangani dokumen Kreditnya tadi Lalu tanggal 7 Desember Atau 3 hari kemudian Aku langsung dapat dong SMS Dari Scandinavian foto Bahwa kameraku itu bisa diambil Ke toko Waktu itu aku masih kayak Serius Yakin? Kayak that easy? Semudah itu, Kak. Aku tuh punya penghasilan gitu, loh. Maksudnya, aku tidak tercatat punya penghasilan gitu di Swedia. Aku tidak tercatat punya pekerjaan di Swedia. Jadinya, mereka ngitungnya dari mana ya? Kok bisa percaya sama aku untuk ngasih kredit ke aku gitu? Terus akhirnya aku datang ke Scandinavian foto. Jadi aku datang ke Scandinavian foto Itu masih kayak agak ragu-ragu Bener gak ya? Nanti kalau aku diusir gimana ya? Terus aku masuk ke sana Ngambil antrian Dan ternyata aku ngambil harus di tempat pick up Aku cuman menyebutkan PIN yang dikirimkan oleh mereka melalui SMS tadi, sama minta ID card kita, dan langsung kasih gitu aja. Terus, kayak aku serius nih, wow, amazing! <laughs> kayak aku tuh nggak percaya. Semudah itu, Kak. Terus nanti, kalau misalnya aku tiba-tiba nggak -tiba bayar gitu, ya nah, apa yang bakalan terjadi gitu. Jadi semacam bunga atau biaya handlingnya itu adalah 400-500 kroner gitu Jadi kurang lebih 800 ribu Jadi tau gak demi video ini aku harus membayar 800 ribu <laughs> Niat banget kan ya Cuman pengen juga tau sistemnya kayak apa sih di swedia itu aku harus membayar 800.000 makanya please mbak sis dan mas bro tontonlah video aku supaya aku bisa balik modal <laughs> bagikan like share video ini terus tonton jangan di skip kalau iklannya di skip gak apa-apa tapi jangan di skip videonya please supaya aku bisa bayar modal untuk bikin video ini <laughs> Buat yang tinggal di Swedia, barangkali kalian mau ulang tahun, atau tunangan, atau menikah, atau sunatan, atau pengajian, atau acara-acara lainnya yang mungkin pengen didokumentasi. Please hubungi banget ya. Bayarannya murah kok, pokoknya biar bisa balik modal sama bisa bayar kameranya. Terima kasih.